Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share video ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih.